Sinar matahari bersinar turun dari langit dan berubah menjadi sinar yang menerangi tubuh wanita yang memikat dan ramping di peron. Dia tampak sangat mempesona. Kepala yang penuh dengan rambut hitam gelap diikat menjadi kuncir kuda sederhana, yang digantung lembut di tubuhnya hingga pinggangnya. Kuncirnya sedikit melengkung, memberinya perasaan muda dan keaktifan yang diam-diam mekar. Ini pasti akan mencerahkan keadaan mental orang-orang di sekitarnya yang melihatnya. Siapapun yang memandangi wanita muda yang cantik dan murni ini akan merasa sangat gembira. Lindong, bagaimanapun, adalah satu-satunya pengecualian. Ketika dia melihat wajah cantik Ying Huan-Huan, tanpa sadar dia menggosok hidungnya. Ternyata teman seperjalanannya kali ini sebenarnya adalah dia. Baru sekarang dia akhirnya menyadari mengapa senyum Wudau terlihat sangat aneh. Sepertinya orang tua itu sudah tahu tentang itu selama ini. Mata Lindong melekat pada Ying Huan Huan untuk sementara waktu, sebelum dia berbalik. Melirik ke sisinya, ada dua pria muda yang berdiri dengan arogan. Keduanya tinggi dan kurus dan mereka terlihat cukup gagah. Salah satu dari mereka berpakaian putih, sementara yang lain berpakaian hitam. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa mereka mengeluarkan aura yang mengesankan. Ketika mereka sesekali melirik Lindong, Orang bisa dengan mudah mengidentifikasi sedikit kesombongan dalam penampilan mereka. Secara alami, lindung tidak peduli tentang ini; desolate hall-nya telah menempati peringkat terakhir selama beberapa tahun terakhir. Karena itu, ketika para murid dari tiga aula lain memandang mereka, mereka secara alami merasakan superioritas berdasarkan fluktuasi Yuan Power yang dipancarkan dari tubuh mereka, yang tidak kalah dengan Jiang Hao. Lindong dapat menyimpulkan bahwa mereka harus memiliki status yang cukup terhormat di aula masing-masing. Bahkan, mereka bahkan bisa menjadi murid langsung senior juga. Oleh karena itu, masuk akal bagi mereka untuk menjadi sedikit sombong. Seorang lelaki tua dengan rambut kepala putih berseri-seri dan memandang ke arah Wudau dan Lindong, yang sedang turun ke peron. Dia tersenyum dan berkata, Haha, anggota dari Desolate Hall telah tiba. Wu Dao tersenyum dan mengangguk. Dia membungkuk pada orang tua itu sebelum memperkenalkannya kepada Lindong. Ini adalah tetua Baihua. Jadi bocah kecil ini adalah Lindong dari Desolate Hall kamu. Yang baru-baru ini menjadi sensasi. Memasuki aula kurang dari sebulan dan menjadi murid langsung senior. Sepertinya dia mungkin telah memecahkan beberapa catatan. Kata pria tua itu sambil tersenyum. Sambil menatap Lindong. Setelah orang tua itu berbicara, di belakangnya, Ying Huan Huan tidak bisa membantu tetapi melirik Lindong. Dia secara alami tahu tentang kejadian ini juga. Terlebih lagi, ketika dia pertama kali mendengarnya, bukan hanya dia tetapi bahkan kakak perempuannya Ying Xiao Xiao sedikit terkejut. Jelas, keduanya tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar bisa menjadi murid langsung senior di Desolate Hall dalam waktu yang singkat. Tetua kamu terlalu melebih-lebihkan aku. Itu semua berkat kemurahan hati saudara-saudara senior aku, yang membiarkan aku lulus ujian mereka. Jawab Lindong dengan senyum tipis. Ketika dia mendengar jawaban sederhana Lindong, pria tua berambut putih itu cukup senang. Sambil mengelus jenggotnya, dia menganggukkan kepalanya menghadap Wu Dao dan berkata, tidak sombong dan tidak pemarah. Dia adalah benih yang baik. Sepertinya saat ini desolate mu beruntung. Petik 2. Itu, kata Wu Sambil tertawa tanpa sedikitpun kesopanan. Perilaku yang ditunjukkan Lindong selama periode ini secara konsisten melebihi harapannya. Pada tingkat ini, jika Lindong diberi waktu, prestasi masa depannya pasti akan sangat spektakuler. Pria tua berambut putih tertawa sebelum mengalihkan perhatiannya ke Lindong dan tiga lainnya dan berkata. Huan-Huan akan menjadi pemimpin untuk misi. Adapun rincian spesifiknya, dia akan memperbarui dan memberi pengarahan kepada kalian semua begitu kalian sudah di jalan. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata pria tua itu, itu menyebabkan lindung melongo sejenak. Dia tidak bisa menahan tetapi menatap ragu pada wanita muda di depannya, yang mengenakan blus putih dan rok hijau. Dia tampak persis seperti gadis muda yang naif dan polos. Mengapa tetua memilihnya untuk menjadi pemimpin? Sebuah celah muncul di sudut mulut Lindong. Dia adalah orang yang keluar dari tempat seperti medan perang kuno. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa mereka benar-benar akan memilih gadis kecil konyol untuk menjadi pemimpin mereka. Selain itu, apa yang benar-benar mengejutkan Lindong adalah reaksi dari dua pria setelah pria tua berambut putih itu berbicara. Mereka berdua dari aula bumi dan banjir memang memiliki sedikit pun keberatan, seolah-olah mereka sepenuhnya setuju dengan pengaturan ini. Mungkinkah gadis kecil ini tidak sesederhana kelihatannya? gumam Lindung diam-diam. Iya nih. Apakah kamu memiliki masalah dengan pengaturan tetua Baihua? petik dua sama seperti Lindung bergumam di dalam hatinya. Suara yang jelas dan terdengar manis terdengar di samping telinganya. Mengangkat kepalanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah Ying Huan Huan mengungkapkan senyuman yang begitu manis sehingga bisa membuat tulang menjadi lembut. Namun, dalam mata besarnya yang indah, Lin Dong bisa mengidentifikasi sifat seperti rubah yang licik. Segera, dia dengan ramah melambaikan tangannya dan berkata, Aku akan melakukan apapun yang diperintahkan tetua. Respons cepat Lin Dong menyebabkan alis Ying Huan Huan yang berbentuk bulan sabit melonjak sedikit. Namun. Dia hanya bisa menelan kata-kata yang hampir meninggalkan mulutnya, melengkungkan ujung mulutnya. Dia berkata, aku sudah memimpin kelompok keluar dari sekte selama lebih dari 10 kali. Dengan demikian, aku memiliki pengalaman lebih dari kamu pemula. Di dunia ini, menjadi tua tidak secara otomatis memberi kamu hak untuk menjadi sombong. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, itu menyebabkan Wu Dao dan Tetua Bai Hua Melongo. Segera. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Bahkan para penonton yang tidak bersalah seperti mereka pun terikat dalam konflik ini. Sepertinya mulut gadis ini masih sangat tajam. Ekspresi Lindung tidak berubah. Meskipun kontras antara usia Ying Huan-Huan dan pengalamannya membuatnya terkejut. Itu saja. Mungkin Lindung tidak bisa menandingi dia dalam hal pengetahuan dan pengalaman. Namun, setelah membantai jalan keluar dari medan perang kuno yang kejam. Lindong memiliki kehati-hatian dan kekejaman yang tidak dimiliki oleh para murid sekte super ini. Namun, ketika Ying Huan Huan melihat ekspresi tenang Lindong, dia segera mengepalkan giginya. Orang ini terlalu tidak sopan. Ayo pergi, Ying Huan Huan dengan santai melirik Lindong. Setelah itu, tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan jari seperti batu giok semi transparan. Itu tampak seperti karya seni yang sempurna dan menyebabkan orang tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Dong, jari seperti giok Ying huan-huan melambai santai di ruang di depannya. Suara jernih tiba-tiba terdengar. Sebelum menghilang di langit. Mendesis. Tidak lama setelah menghilangnya suara itu. Tangisan yang jernih terdengar dari gunung hijau besar tidak jauh dari sana. Suara itu datang dari sebuah condor hijau besar yang terbang ke peron sambil membawa embusan angin gila. Ayo, kita akan pergi dan kembali dengan cepat. Saat tubuhnya yang memikat melintas, Ying Huan Huan memasang condor hijau. Setelah melihat ini, para murid dari balai bumi dan banjir dengan cepat mengikuti di belakangnya. Lindung ragu sejenak sebelum memberi hormat kepada Wu Dao dan Bai Hua dan pergi. Hua, setelah mereka bertiga naik condor hijau. Ying Huan Huan memberikan tepukan ringan. Itu mulai mengepakkan sayap raksasa. Menciptakan hembusan gila sebelum lepas landas dengan kecepatan kilat. Di peron, Wu Dao melihat condor hijau di cakrawala. Sebelum menoleh dan bertanya, apakah mereka menuju ke Bloodcliff Grounds kali ini? Iya nih, tempat itu sangat kacau dengan campuran orang-orang baik dan bajingan. Apakah tidak apa-apa membiarkan empat anak pergi? Tanya Wu Dao sambil mengerutkan kening. Tenang. Tidak ada yang akan terjadi pada mereka. Sekte Dao kami memiliki tambang yuan di daerah itu. Menurut laporan, ada beberapa aktivitas aneh yang terjadi di sana. Aku percaya bahwa itu pasti beberapa binatang iblis yang mendatangkan malapetaka. Mereka berempat adalah individu-individu top dari aula masing-masing. Karena itu, aku percaya bahwa mereka harus dapat menyelesaikan masalah ini. Jawab Bai Hua sambil tersenyum. Setelah mendengar jawabannya, Wu Dao tidak berbicara lebih jauh. Namun, di dalam hatinya, ketidakpastian tanpa sadar mulai meluap. Di atas cakrawala, sayap-sayap condor hijau itu menciptakan hembusan gila ketika terbang melintasi langit. Kecepatan mereka bepergian secepat kilat. lindung duduk bersila di belakang condor hijau. Condor ini jelas bukan makhluk normal. Itu memancarkan energi dari tubuhnya yang benar-benar menghalangi hembusan gila yang dihasilkannya. Karena itu, mereka dapat duduk dengan tenang di punggungnya. Ying Huan Huan duduk di depan condor hijau, dua murid dari aula bumi dan banjir cukup akrab dengannya, dan duduk sedikit di belakangnya. Dari percakapan mereka, Lindong bisa merasakan bahwa mereka berdua menyukainya. Ini tidak mengejutkan bagi Lindong, karena Ying Huan Huan tidak hanya sangat berbakat. Tetapi dia juga menggemaskan, imut dan cantik. Selain itu, dia memberikan vitalitas murni dan polos yang dapat menginfeksi siapapun. Bahkan, bahkan Lindong merasa sulit untuk menolak. Karena itu, tidak mengherankan bahwa mereka berdua akan menyukainya. Lindung secara bertahap menarik pandangannya dari Ying Huan Huan dan mereka berdua. Melihat ke arah lautan pohon yang mundur dengan cepat. Dia tidak bisa tidak memikirkan Little Marten dan Little Flame. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Lindong mengerutkan bibirnya. Little Marten dan Little Flame telah hilang selama lebih dari sebulan. Namun, Lindong belum menerima pembaruan dari mereka berdua. Meskipun dia tahu bahwa mereka tidak akan menghadapi masalah besar karena kemampuan Little Marten, Tidak dapat dihindari bahwa dia masih merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Setelah terbiasa dan mengandalkan kehadiran mereka selama banyak perjuangan dan perkelahian, Lindong agak tidak mampu beradaptasi dengan perpisahan mereka yang tiba-tiba Hei, sama seperti Lindong sedikit linglung, suara merdu terdengar dari depan. Dia mengangkat kepalanya sambil menatap kosong di depan untuk sementara waktu sebelum pemandangan sekitarnya mundur dengan cepat di sekitarnya. Wanita muda dengan blus putih dan rok hijau memiringkan kepalanya dan menatapnya. Ekor kuda hitam pekatnya menyapu tengkuknya. Ditambah dengan mata besarnya yang cerah dan indah. Yang mirip dengan lak. Dia terlihat sangat cantik. Apa? Setelah sedikit linglung karena adegan yang menggerakkan jiwa seperti itu. Lindong sadar kembali dan bertanya. Kamu sangat antisosial. Semua orang di sini adalah seniormu. Tindakan kamu akan membuat orang lain menganggap kamu bangga dan menyendiri. Murid-murid daosek kami tidak berperilaku seperti ini selama misi. Jawab Ying Huan-Huan. Nada suaranya ditambah dengan penampilannya yang seperti wanita muda cukup lucu. Lindung merasa sangat tidak berdaya. Tidak jelas kalian sengaja mengabaikan aku. Mengapa aku dikritik karena bangga dan menyendiri sekarang? Kita dapat dianggap sebagai kawan untuk misi ini. Karena kamu seorang pemula. Kami akan merawat kamu dengan baik. Jangan gugup dan hanya menganggapnya sebagai latihan. Karena kamu pergi dengan keempat anggota badan melekat pada tubuh kamu. Aku akan memastikan bahwa kamu akan kembali tanpa ada daging yang hilang. Jawab Ying Huan Huan sambil menyeringai. Lindung menggosok hidungnya dan tidak bisa menahan tawa. Dia memiliki kesan yang agak baik tentang wanita muda di depannya. Meskipun dia agak aneh dan aneh. Dia jelas bukan orang jahat. Haha. Saudara Junior Lindong. Silakan santai. Kami akan menangani apapun yang terjadi. Gunakan saja perjalanan ini untuk mendapatkan pengalaman. Kata dua pria dari Earth and Float Hall. Berdiri di samping Ying Huan-Huan sambil tertawa riang. Namun, ada sensasi bangga dalam tawa mereka. Lindung tersenyum samar tanpa menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuannya. Aku pernah mendengar bahwa kamu telah berhasil mempelajari. Mata Iblis Kesedihan, dari Aula Desolate. Tanya Ying Huan-Huan tiba-tiba saat dia menatap Lindong. Setelah dia menanyakan pertanyaan ini, murid-murid dari kedua laki-laki itu berkembang untuk sementara waktu. Terbukti. Mereka telah mendengar tentang mata iblis terpencil. Aku beruntung dan nyaris tidak bisa menguasainya. Lindong ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk dan menjawab. Oh, Ying Huan-Huan mengangguk sedikit. Sebelum sedikit semburat melintasi murid-muridnya yang cantik. Dia bisa mengingat dengan jelas ekspresi terkejut di wajah kakak perempuannya ketika dia mendengar berita itu. Ying Huan Huan melakukan peregangan malas, memperlihatkan pinggang lembutnya yang memamerkan lekuk tubuhnya yang memikat. Setelah dengan santai menembak lindung, dia berkata, Aku benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa kamu cukup berbakat. Sekarang aku akan menarik penilaian awal aku bahwa kamu sombong, kata Ying Huan Huan. Setelah mendengar kata-katanya, Lindong langsung tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Meskipun Ying Huan Huan telah mengambil kembali kata-katanya bahwa dia sombong, itu masih berarti bahwa penilaiannya tentang dirinya yang sangat sombong masih melekat padanya. Adapun yang lain, kita akan membicarakannya setelah kamu memahami Kitab Suci kesedihan besar, seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Lindong. Suara lembut dan lembut Ying Huan-Huan ditransmisikan sekali lagi. Melihat pipi menawan dari wanita muda itu, Lindung tersenyum dan menjawab, Jika ingatanku benar, aku ingat kamu mengatakan bahwa jika aku memahami kitab suci kesedihan besar, kamu akan memenuhi salah satu permintaanku, kan? Ying Huan-Huan melongo sejenak sebelum warna merah tua muncul di pipinya. Dia melanjutkan untuk menggigit bibirnya dan dengan jahat menatap Lindung sebelum memutar tubuhnya. Aku hanya takut kamu tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kriteria ini. Menatap bentuk wanita muda. Yang sedikit marah. Lindung tersenyum tipis. Sepertinya misi ini tidak akan terlalu membosankan seperti yang dia pikirkan. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.